你看 Di belakang tema kesehatan ada tema Bineka Tunggalik atau Adul Di belakang tema guru olahraga ada tema tenaga kesehatan. stop, stop, Hanas Dokternya tertekan, mundur, mundur mundur, stop, stop, stop, stop, stop, stop. stop, stop, stop. penampilan ada di semuanya. Selanjutnya dari SD Al Kausar Kota Pasuruan dengan tema Kesehatan bersama SD Al Kausar. Terima kasih. Selanjut, lihat dari sini barisannya tetap sama.